Oke. Okay. Hai. Kita pasti juara siap, masih di larang tanpa batas. Oh, Ayo guys. Siap. Bye. Iya. Oh, ini mantap, guys. Iya. Tadi siapa tahu. Iya. Iya, badan tadi gue kedutuk. Mantap, baik kesini sini kayak nih. Loh, lihat nih. Uh. Oh, ini lagi aja. Biasa Jangan-jangan ke ke kaca. Oh, benar Tuh, oh, mantap ya. Lampak. Wow, mantap guys oh, love... Kayak yeah. setan kan <laughs> <Wow. laughs> <setiap jirapa> Ini <laughs> <laughs> Lip, setiap <Sini> apa ini? Ini setiap... Aduh itu Aduh, kebun ini Aduh guys enak kan, Bisa bawa bobo kan, atung sekali Guys, kita jalan lagi guys Oke Oke guys, guys Kita kalau pesawat disini, hati-hati ya guys Hati-hati ketabrak ya guys Iya, ternyata Guys, yes. hmm. ayo guys, kita lanjut langsung aja kesana, yuk. ke sana oh. yuk. Yang oh. akan kita oh. tadi. Wow, guys, pelangi. Iya, mungkin ada yang dijuluki orang kejedot. Iya, mungkin. Ini guys, ini kalau gak hati-hati gini guys kita harus kalau yes, masih gak sehat guys, sebentar bola uh, besar ayo guys ayo guys let's go guys ya itu keren guys keren banget guys cuman ada di Semarang ya di Jakarta ada masa uh, mantap, ini mantap guys wow ya sini mantap sih lo dari tadi masalahnya ini ini Pelan-pelan pelan-pelan. Banyak impian, guys. Ya, yang... seperti, seperti ini, ini, yes. iya. wow. wow. ini guys. Yang... Uh, guys. Tangga ya, iya, wow, guys! Kalau kesini segar, lihat ya ada tangga juga nih, tangganya berkaca. Oh, wow. nah, iya, guys! Oh, iya, yeah, iya, yeah, yeah, guys! <laughs> oh, iya, guys! Oh, iya, guys! Oh, lu kalau Oh, ngasih guys! gue, gue guys! gledak gini. <laughs> guys! jembatan guys! mana mana mana Oh, ada tulang. guys! Oh, guys! bagus guys! Sini guys. Bagus, Ini guys. Ada mana? Oh, guys! Ya Oh, gue. Uh. Oh, se Sebentar, Guys. Gue eh. wow, Gak mantap, bagus. Guys. Guys. Wow, Guys. Sebentar pak gue lipet dulu yang ini. Wow. mantap desainnya. Desainnya apa? Apik. Apik. mana, oh iya ini tangga waduh, setenang ini gue nah, hampir kejegal oh, nih oke guys, sudah selesai kita, oh, kita sudah selesai guys ini kalau buat foto-foto di sini gimana? menurut anda? bagus guys guys, kita larut guys ada dong ini udah mau keluar ya mbak iya. tetap hati-hati ya guys Waduh ini tangganya oh, ini guys. Hati-hati guys, tangganya berbahaya. <tuk> oh, tadi kita naikannya pas kapan emang ya? Enggak, tadi kan kita di atas. Oh. Hai, tadi ya. Oh, doang. oh. Banyak oh, kayak serla-serla gitu. Kita. kita tembak kayak banyak ranting. Oh, sebentar sebentar Oh, iya nih. Ini pohon kan? Iya. Yeah. Yeah. Ini jalannya ngendi nih? Nih, -uh. lembes. Waduh, turun nggak? Nggak, belum. belum. belum. Mas kan ada tangga bilang? Nih, guys. Wow, lembes. Guys Bagi. ke sini hati-hati ya, rembet-rembet Nggak-nggak, -rembet. ini beneran loh ini. Waduh. Gak. Gak. Gak. Gak. Wow. Mantep banget. Mantep guys, wow. Seperti kita di dalam apa ya panjong, kita, panjong. kita lagi menyelesaikan teka-teki iya yeah. yes, ini hati-hati guys di tembok nih apa kaca huh? mana kaca, mana kaca, mana nih ini kalau kita boongan ini kena kaca oh iya yeah. kejeduk gitu ya iya alhamdulillah yeah. guys kita udah keluar guys oh, ya yeah. kita udah keluar guys udah selesai guys Senang. kita dah eh sini dulu dong uh. kasih. Thank, thank you for coming oke oke oke jadi ya jadi perdoalan kita agak susah ya yeah. Iya. Yeah, jadi jadi thank jadi. you for thank you for watching coming coming let's hear yeah. coming see you next okay. time ya hai kita untuk penutupan perjalanan kita hai kita untuk penutupan perjalanan kita Malam, batas, kita udah puas. kita udah selesai, itu bagus sembilan, banget rintangannya sembilan, guys sebelum